gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Vanska Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset-preset yang terbaru guys ya. Nah oke tanpa berlama-lama langsung aja kita ke preset yang pertama. oke okay guys lanjut ke preset yang kedua oke okay guys selanjut ke preset yang ketiga Oke, okay guys. Lanjut ke preset yang keempat. Oke, okay guys. Lanjut ke preset yang ke-5. Oke, okay guys selanjut ke preset yang ke ya. Tentara tuh harus hitam. Biasar. Tentara kamu hitam ya. ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-7. Oke, lanjut ke episode yang ke-8. <Sedad> Oke, lanjut ke episode yang ke-9 oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 ya Ucil funky Remake Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10, eh ke-12 ya.